Masih bersama saya Pujat Terapi Mas Yanto Kali ini saya kedatangan tangannya Mas Hadir nah, Dia ini semalam kakinya kepentok pintu ini Dia ini bengkak ini nah, ini kayaknya dia dislod untuk tulangnya Tulang untuk kelingkingnya Coba kita akan bantu rilis ya kan ya dia tanya nyampe sini tuh heee uh. hmm. eh. uh. Ini ini kalau langsung sini, nggak kuat. ini <tuk> <tuk> <tuk> ya, Gajah ini He? ya Eh. Yeah, Thermaan, Ini ya? Nih. Nih. Aduh, Nih. gitu gitu ini pelan ini udah pelan segitu ya <tuh> ini, toh ini <tuh> Ini sebetulnya sebenarnya mau mau catatan saya oh, belum nah, nanti ini, ini ini ini, nih nah, nih, nih, nih, ini ini masih masak, ini ini masih masuk, mas. Iya, ta -ta -ta. tapi kan enggak kalau ini masih musak masih di dalam dia, dia itu masih di dalam. Ya ini kan masih di dalam dia, itu harus dibaruin dulu. Enggak, sama sama. Ambil apa? Kalau enggak, itu dia nggak dapet. Ini ini kan ini ini ada apa? Ini terkorel dulu dah, oke. Musak mas di dalam. Hmm. Ada? Nih. Tunggu dong oh, Nih. Nih. Nih. Nih. Lemas, lemas, lemas. Ya, ya. Dia masuk dalam nih. Lulus. Kalem mas, kalem Tenang mas, kalem Ini kalem, jenis jenis kalem mas Oke kita agar ini kan Segini sih Oke kita nanti tarik ini ha? Tarik ini kalem, apa, mas Oke, kalem hmm. mas ini kan enggak kan enggak enggak enggak kan gitu ya enggak nah. nah. kan gitu ya. enggak tinggal enggak ini itu enggak enggak enggak Hmm. Gak? ini sakit nggak? ini kakak lama ini tuh, gigit g gigit g gigit, g -gigit ceket. <tuk> ya, ya. Uh. jadi gigit gigit oke satu <tuk> ya ya satu dua tiga. tidak kalian itu, barangnya teman. di loket. Dada, apa? Ini tadi Pak. Nah, ini enak nih. Ini enak nih tadi Nah. Pak. coba ya, intinya dia berubah berapa kalau dicaping, pak? Hmm? Berapa kalau dicaping? ini, ya. Kita, ya, ini mau tetap iya bisa susu. ada, ada kalau yang baik, ada saya ini gimana bernama. Ini yang penting ini, ini, ini udah, udah aja nih. itu itu kalau ini udah, udah, udah uh -huh. oh, itu kan penting yang penting ini bergerak oh